Halo guys, selamat datang kembali di Akshawabu PH Musik Gaming nah, kali ini kita akan uh, bermain game cuman dulu ya guys, satu game jadul yang bernama Mario Bros nah mungkin kalian pernah ingat bagi teman-teman yang sudah pernah bermain Mario Bros nah, kita coba ya guys ya nah, kita nyoba ya, ya. nggak nah, ya, perlu lama karena juga saya juga seorang amatiran dalam bermain game oke, okay, tanpa lama-lama lagi mari kita mulai Oke nah, sini ada menu pilihan untuk tampilan dari permainan ini dan nah, mungkin kita pilih yang fullscreen kali guys ya kita coba ya gimana tampilannya nah, kalau fullscreen dia hanya di bagian tengah dari layar ini ya guys ya nah, tapi kita coba bermain saja oke okay, sini ada pilihannya namanya Super Mario 3 Mario Forever nah, kita pilih Star game oke nah guys untuk art mara untuk menu berjalan ya. oke kita mulai menu berjalan juga ya. nah untuk menu kita harus klik klik tombol check kita coba turun nah kita, mulai. kita, mulai. kita mulai kecil lagi dari ujung palem, keluar lagi sampai dari kita tunggu lagi, sudah siap, Eh. Salam. Halo, Oke. Nah, oke, ya. Ini. Aduh, ini Oke, okay. bonus level. Ada okay. nah, jamur di sini. Yang warna kita besar. Kali, kali. kembali sekali. poin poin Oke, kita geser lagi. Oke, okay. kita masuk. Lah, kita. Ayo, ah, masuk kita melang level WhatsApp one by one. Nah ini ke level ini ya. Oh ini level satu. Mati mati dong. Kamu jamur, camut, lari, jamur camut, dia, oh, dong paham hadiah dan ya, lanjut di luar payah, bodi banyak sekali. Ya, ya ya ya, terus terus terus Selan, terus, terus. terus. terus. terus. terus bangsat guys kalah hidup guys oh oh wow memang wow. babi Mario ya, oke guys sampai di sini dulu kita akan lanjut di hari-hari berikutnya selamat malam sampai berjumpa pagi malam siang bye, -bye semuanya.